Dengan bandrol 56 juta saja Nah ini murah nih Murah sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Derosa Auto Kebetulan saya ada di showroomnya Raffi Motor yang ada di Palemsemi Karawaci Di showroom ini Mobil dijual seharga 56 juta Penasaran kan? Stop, stay tune Jangan lupa subscribe dan like Di channelnya Derosa Auto Oke, kita ketemu orangnya yuk Terima kasih kepada teman-teman yang sudah stay atau selalu menonton channelnya di Rosa Auto. Untuk merawat sebuah kendaraan itu tidaklah terlalu sulit. Cukup panaskan uh, mesin 10 sampai 15 menit setiap hari untuk memutar sirkulasi mesin dan juga untuk mengisi baterai aki. Oke, kali ini saya ada di showroomnya Ravi Motor. Yang ada di Palem Semi Karawaci, kebetulan di samping saya ada Pak Haji Firdaus. Ya, Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat datang. Pak, ya. Pak Haji, hmm. uh, kebetulan ini kita ada di channelnya Deros Auto hmm. yang biasanya kita keliling showroom untuk men-share stok-stoknya miliknya showroom nih, Pak Haji. Betul, oke badar, badar, badar, badar. ya? Mohon izin ya, Pak Haji. Ya, bungu, bungu, bungu. <laughs> ya, barangkali juga nanti ada teman-teman dari... Uh, YouTube kita yang kontak Pak Aji, mau tanya stok-stoknya Pak Aji nih Siap, kita siap, siap kan melayani Pajinya? semua Siap Pak Aji, oke okay. konsumen ya Baik Pak Aji, oke okay. okay. Nah, uh, kalau untuk showroomnya sendiri, lokasinya di mana nih, Pak Aji? Boleh Di siap, Pak Bursa Mobil Serba Oto Palem Semi, Blok A1 nomor 23, Karawaci Tangerang Karawaci Tangerang, ya. ya Nah, nanti juga untuk kontaknya Pak Aji, dan juga untuk kontak showroom dan lokasi nanti kita akan share di deskripsinya Derosa auto Pak Ji. boleh boleh ya Yap. oke Pak Ji, stoknya sendiri kita ada apa aja nih Pakji? ada mobil-mobil yang terbaru ya ada xpander Xpander ya Paji ya uh, Black Edition nah, ya. Ini Black Edition 2021 Nick 2020 low KM special edition nih mobilnya special edition ya, Pak yeah. Ji, ya. Uh, kilometernya berapa wajib 20.000 20.000 ya, ya? Betul. ini special edition Kayaknya ya. jarang nih Pak Ji. Jarang, jarang. Dia jarang, semua ya? serba black ya. Barang langka ya. Barang langka, <laughs> Nah, Pak Ji, uh, kalau boleh di share, harganya dibanderol berapa, Pak Di angka dua ratus lima puluh. Murah. Kasnya, sangat ya? murah. Sangat murah ya, Pak Ji ya, ya. ya. Nah, special edition 250 juta, cari di mana ya. juga nggak ada ya, Pak Ji? Iya, otomatis. Otomatis ya, ya transmisinya otomatik. ya. ya transmisi. Oke. Okay. Nah, uh, terus ada paket kreditnya, Pak Ji mungkin bisa di share. CP dua juta cukup. Cukup ya, 25 cukup juta ya Pak Ji ya Cukup Angsurannya berapa Pak 8,8 8,8 iya. Nah, untuk teman-teman dari channel Derosa Auto Cukup DP 25 juta aja dapat xpander black edition ya Pak betul. Ji Iya, siap Nah ini pajaknya Ini platnya panjang, panjang ya Pak Ji Panjang, ya? Bulan iya. 3 ya Iya, betul Nah terus juga ini kebetulan sepertinya Tangerang Selatan Selatan ya Pak Ji iya. ya? Ha -ha. Dan pelatnya juga dia ganjil ya Pak Ji Iya ganjil Siap Pak Ji. Nah Pak Ji, takutnya nanti ada yang tanya pajaknya Expander ini kena berapa Pak Ji Pajaknya murah tiga lebih lah Tiga lebih ya 3 ya, koma ya 3 koma ya Iya siap Stok pertamanya Pak Ji, itu ada Expander Black Edition tahun 2018 21 21 ya, ya. Pemakaiannya Nick, ya Pak Ji ya, ya Nik 2020 Nik 2020 DP-nya 25, 25 juta. juta Angsuran 8 jutaan ya Pak Ji delapan ya, 8 jutaan Kalau mau beli cash juga bisa Harga bukanya Dibanderol 250 juta ya Pak eh, iya Betul Nah ini Garansinya ada Pak Ji Garansi masih garansi pabrik Garansi pabrik Masih ya, Masih Garansi ya? pabrik Berlaku 3 ya? tahun, garansi showroom satu tahun Garansi showroom satu tahun, bebas nabrak ya, ya. Pak Ji ya? bebas banjir ya Pak Ji Nabrak, banjir, uang kembali Uang kembali, nah siap tuh untuk teman-teman dari USA Auto Kurang apa lagi nih dari Raffi Motor ya Pak Ji Stok yang kedua Pak Ji boleh kita share uh, Ada mobil uh, kecil ya Mobil LCGC uh, ya Pak Ji ya Ada Ayla. 2018 nah, ini Kilometer 19.000. ribu Wah lokheim kilometer 19.000 menarik 2018, 2018 kan? akhir di bulan 12 bulan 12 ya, pagi, ya? jadi bu, uh, cocok nih buat bapak-bapak yang betul. formula ibu-ibu ibu, ya kan betul nah, sekali cocok sekali betul uh, buat antar jemput sekolah betul. untuk ibu-ibu ini nah, di jatuh. bandrol sangat murah sekali berapa Pak Ji 116 juta 116 juta, juta? ya teman-teman ya. Ya. ya bisa dapat diskon kalau kredit oh dapat <laughs> diskon lagi DP-nya berapa aja kalau DP 15 juta cukup. DP 15 ya. ya? Wah, murah banget tuh teman-teman ya. ya. Angsurannya apa, Pak 3,25. 3,25. Ya. DP 15, angsuran 3,25 dapat Ayla 1200 cc ini Pak Ji. Iya, betul. 12. 12. 2018. 2018 ya. Betul. Sangat murah sekali nih di showroomnya Raffi Motor. Ada lagi Pak Aji, Ada mungkin? Ya, Toyota Agya. 2018 juga? Betul. Iya. Ini 2018. Ini juga. yang TRD-nya. Hmm. Oh Tardy Tardy ya. TRD, ya? TRD, ya. Oh, berarti dia udah start stop ya Pak Ji Manual transmisi. Marci manual, uh, manual ya. Manual transmisi. Nah, ya. Siap. Harganya di Bandung berapa? Pak Ji? delapan belas juta. Seratus delapan belas juta Wah, cukup. DP lima ya? belas juta bisa? DP lima belas juga ya. bisa. Tiga koma dua lima sama. Angsuran tiga koma ya. dua lima mau pilih merah atau hitam tinggal datang aja ke showroomnya Rafa garansi sama garansi showroom 1 tahun garansi showroom satu tahun bebas Iyi. nabrak ya Pak Ji ya uang kembali nabrak dan banyak uang kembali uang kembali yaminannya luar biasa nih Iyi. Pak Ji ya. okay. <laughs> ada lagi yang siap mobil spesial nih Innova V ya? nah, yang kampung. lagi langka lagi langka nah, diesel ya Pak Ji diesel ini adalah Innova V diesel uh, mana dia <kuh> Innova V diesel Matic Iya. Ya dua ribu sembilan belas dengan kilometer empat eh, ribu ya 48 tangan pertama ribu. dari baru dengan harga sangat murah 390 ratus sembilan puluh juta oh, Inovavi ya. diesel tahun 2019 ribu iya. harga tiga juta, juta. sangat murah lah sangat Laki murah motor. kilometer ya. berapa ji empat puluh delapan ribu empat ribu ya Betul. Sangat sangat. tangan pertama dari baru tangan pertama dari baru nah. ya. Paket kreditnya Pak Ji boleh diesel? Paket kreditnya DP lima 50 juta cukup Cukup ya? Ya, Dengan asumsi itu angsuran sekitar 9,7 ya? Angsuran 9,7, 4 betul, tahun ya Pak Ji? 4 pagi. tahun dia. ya Ini memang barangnya Innova langka, ini langka sekali langka ya sekali, Pak Langka, sekali ya Betul Udah gitu ini tipe V V Nah ya, jarang simen. juga orang uh, apa yang bisa dapetin Innova tipe V diesel Tuh. Barangnya langka, rebutan Rebutan, Ada ya, yang manualnya juga ada Manual juga ada G2019 diesel Manual juga Nih dalam keadaan uh, masih perawatan polis Betul Ya Jadi kondisi sangat istimewa Kilometer ya. 50.000 ribu Kilometer 50 tangan ribu Tangan pertama dari baru Ini ya. bensin atau diesel? Pak solar. solar Sama, sama ya? solar Cuman manual solar. transmisi Jadi customer bisa pilih yang manual ada Betul. Yang metik ada Metik ada ya. Betul Oke okay. ya. Jadi ada dua Innova, ada Metik, ada manual ada. Dengan tahun, tahun yang sama. Tahun 2019 yang sama. Betul. Ya. Cuma bedanya yang tadi tipe V yang ini tipe G. Tipe G. Betul, betul Pak Ji, Harganya berapa tadi, Bandar Pak Ji? Ini 335 ratus tiga juta. Tiga ratus teman-teman. Ya. ya. DP-nya? DP cukup 50 juta. 50 juta juga. Ya. Angsuran pasti lebih 8, murah. Delapan koma delapan. Delapan ya. Jadi teman-teman dari temannya di Rosa. Auto bisa langsung datang ke showroomnya Raffi Motor. Mau cari Innova ada dua nih stoknya Innova. Ya, mau okay. matik mau manual ada. Silakan. Oke, okay, tinggal pilih. <laughs> tinggal pilih ya, ya Pak Ji. Ya, ya, ya. Oke, okay. ada juga Mobilio. Ya, stok 2014. Selanjutnya. Mobilio nah, 2014. Transmisi manual juga. Transmisi, transmisi manual. manual. Ya. ya transmisi ini manual ini ya untuk untuk permula lah cukuplah dengan harga seratus dua puluh juta aja seratus dua puluh juta, 120 aja aja nih. juta. Tipenya tipe tipe E apa? tipe E ya Pak e. Ji ya manual e, transmisi manual. 2014 2014 empat belas dua ya. ribu empat kilometernya Pak Ji kilometer si standar lah ya delapan puluh ribuan masih standar delapan puluh ribuan mm -hmm. ya delapan puluh ribuan untuk pajak sih cukup bulan bulan 9 ya bulan 9 tangan pertama juga Plat Mama. Tanggerang Kabupaten seperti apa? Uh, ya. Serang. Tanggerang Serang ya Cilegon. ya, Cilgon Cilgon. ya. Iya. Okay. Jadi untuk teman-teman di daerah Cilegon, Serang, Tanggerang Kabupaten yang mau cari plat A ada di Raffi Motor itu mobilio manual 2014 lah ya. yeah. aja. Take it all back I just wanna to make this thing last But we're running out of time We were doing all right Holding on but I'm losing the fight Could we run away? I know if we just hit ground run. Nah, ini ada mobil hmm. antik satu nih. Ah, ini ini mobil antik. Kocinya mana, Ji? Ya, ini antik nih. Ini penggemar nih, penggemar. Mobil Jimmy ya, Jimmy nah, katana Nah, ini mobil tahun Jimmy. 89 dengan transmisi double garden 4x4. Dan paling langka dicari ini. Iya, ini mobil antik. Nih. Antik ya Jadi penggemar ini memang 4x4 masuk ke dalam lumpur oke. Okay. Buat off ini uproot. mah? Iya, ya. Pak Ji Nah, ya. jadi ini mobil jarang ada Jarang ada Sudah dimodifikasi Betul. juga Siap pakai Siap pakai lumpur-lumpuran ya, Pak Dengan bandrol puluh 56 juta saja Nah, ini murah nih Murah sekali 4x4 Jimmy tahun delapan puluh sembilan Cuma puluh 56 juta Rp 6 juta Khusus, khusus yeah. spesial Spesial Warnanya hijau Stabilo Iya, Pak Pajak panjang Pajak juga panjang Alamat Bekasi, alamat Bekasi ya. Betul, nah jadi untuk yang hobi offroad ya. cari hobi lumpur-lumpuran hmm. ya, <laughs> dengan murah sekali. Dengan murah, Perawatan betul. sangat murah. Nah, ya. betul sekali. Ini udah siap pakai nih, siap pakai ya. Jadi langsung ikut-ikut off -road lah ya kan, buat okay. teman-teman yang hobi off -roader, ya. Betul, siap, okay. Pak Ji okay. siap. yang terakhir mungkin yang Pajero kali ya Pajero boleh ya, ya. Hmm. oke okay, stok Pak Ji ini ada mobil antik juga yang banyak dicari orang juga itu ada Pajero ya Pak Ji ya Pajero Dakar ya? 2018 2018 pajak nih teman-teman pajak -teman. bulan 6 sangat panjang pajak bulan 6 sangat panjang kilometer panjangnya. sangat low 20 ribuan nah 20 ribuan Record Mitsubishi Mitsubishi iya yeah. Garansi satu tahun, garansi, satu tahun showroom. garansi showroom, masih garansi pabrik sampai 50.000 km. Tuh, ya teman-teman, yang berani kasih garansi showroom satu tahun cuma ada di Raffi Motor. Di Raffi Motor garansi ya. satu tahun. Satu tahun, bebas ya. nabrak, bebas banjir. Bro, nabrak, banjir, uang kembali. Uang kembali, cuma ada ya. di Raffi Motor ya. Low pak km dua ya? puluh ribuan. Ribu. Ya. Dibander berapa pak Jairus? Empat ratus sembilan puluh juta. Empat ya. Harganya 490 untuk pajero 2018. Dakar, Dakar, 4 kali dua. Empat kali dua. Oke. Nah, teman-teman juga nanti bisa langsung datang ke showroomnya Raffi Motor kalau misalnya penasaran dengan stok-stoknya punya Raffi Motor ya. Tinggal pilih. Tinggal pilih. Nah, ini DP-nya belum nih Pakji? Uh, Kira-kira Pakji. Ini Pak Ji? DP 100 sih bisa 100 lah ya. Juta 100 juta lah ya. ya. 100 juta bisa lah ya. 100 juta angsuran. Ya sekitar 9,7 ya 9,7 ya, ya Pak tujuh. 9,7 DP 100 juta Yang 9,7 Udah dapat Pak Jero Dakar hmm, Dengan lima tahun ya 5 tahun ya, Pak. 9, 5 tahun, 5 5 tahun, betul. tahun bisa 9, Betul 5 tahun ya Oke okay, okay. Pak Ji Mungkin uh, Stok yang lain Nanti kita menyusul lagi ya Pak okay, Ji siap, ya siap, Kita siap. Okay, izin makasih. nanti akan Share lagi stok-stok yang lain Di video selanjutnya Pak Ji Oke okay, ya. terima Oke okay. Mungkin Pak Ji kalau misalnya Ada yang mau disampaikan Ke teman-teman yang di Rosa Auto putar showroom mau datang silakan Pak Ji Oke okay, bagi teman-teman customer yang ada di uh, Jabotabek silakan datang ke bursa mobil serba otopalam semi jadi bisa memilih dengan bebas tanpa ada calo dan mediator Oke okay. Ada bisa dihubungi di 0812 yeah. 19 13 24, yeah. siap atau 0816 empat sembilan iya siap kalau okay. gitu ya Pak terima ]aji. kasih terima sampai kasih sampai ketemu sampai <laughs> bisa memilih mobil di sini dengan ya, puas mudah-mudahan okay. juga uh, dengan kita buatin konten seperti ini ya Pak Haji jualannya Pak Haji makin banyak amin amin amin ya Pak Haji ya terus juga menambah informasi untuk teman-teman juga ya kan Nah terus juga bisa menjadikan rekomendasi bagi teman-teman yang ada di channelnya Derosa Auto ya Pak Ji Oke, selamat Nah selamat. untuk nomor telepon nanti kita share di deskripsi Dan juga lokasi juga kita akan share juga ya Pak Oke. Ji ya Semoga cocok Teman-teman juga ada rejeki langsung datang ke Raffi Motor Gak usah tunggu-tunggu lagi, takut stoknya hilang ya Pak Ji Betul, betul <laughs> ya. Oke kalau gitu, terima kasih banyak ya Pak Ji terima oke. kasih banyak sama, -sama mari, ya, mari. kalau gitu mudah-mudahan semuanya rezekinya lancar teman-teman juga rezekinya lancar bisa beli mobil sama Raffi Motor nanti kita akan share lagi ke showroom-showroom selanjutnya ya kalau gitu kita pamit Pak Ji oke terima kasih banyak terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh